ada hal yang perlu Bapak sampaikan bahwasannya sebagaimana kalian ketahui bahwa setiap hari Jumat kita memberikan impak berkah Jumatnya supaya Bapak memakai impak ya, programnya impak Jumat berkah dari impak Jumat berkah tersebut dikumpulkan, dikelola Akhirnya mulai hari ini kita akan melaksanakan pembagian IMPAK ini dalam bentuk program IMPAK Cinta Teman Jadi pelaksanaannya nanti akan bergilir ya Dimulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 Terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan ya bagi teman-teman kita yang yatim, piatu atau datang dari keluarga kurang beruntung. Ya. Jadi ini adalah uang impak kalian ya, yang dikumpulkan untuk teman-teman kalian. Ya. Dan sebagian kecil juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas keagamaan. Jadi diluhur di musola pemegatnya ke Ayakar karpetan Alhamdulillah kemah bakal dikarpetan Uangat di dimana? Tina uang impak jumat berkah Nanti kita punya beberapa sarung Buat laki-laki, beberapa mukena Buat perempuan Jadi teman-teman yang tidak bawa mukena Atau tidak bawa sarung Bisa menggunakan mukena atau sarung Yang ada di musola Nah itu rencana seperti itu Untuk hari ini ya, untuk hari ini, Mari kita saksikan bersama Kita saksikan bersama perbagian Impak Jum'at Perkah Dalam program impact Cinta Teman Yang akan diberikan kepada Anak kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 dahulu Nanti untuk bulan bank Kita bisa Berlanjut ke kelas 4 Kelas 5, dan kelas 6 Untuk kelas 1 Dipersilakan untuk maju ke depan Di kelas hiji a, Alipa Rosalia Sahabani, mengangkat oh, Pak Yun. Rosalia, Alipa Rosalia. Kepayun, ayat, ayat tuh, iya, so, di kepayun dibariskan. Ke. Ur Urutan, di kelas hiji b, rapa Rapat, di kelas hiji b. Ajar apa? Ya, di kelas hiji C, Ali Sohibul Wapa. Ali Sohibul Wapa di kelas C. Di kelas hiji D, Maulana Sabak. Oh. Baris Ini teman-teman kalian yang dari kelas 1 Berikut Yang dari kelas 2 Repan Safa Apriyo Kelas 2A silakan maju 2B Alpan Muhammad Baujan Kelas 2C Ristia Latifah Kelas 2D Filio Parjan silakan ke depan. berikut untuk kelas 3A Ulfa ada ulfa 3A. silakan maju. kelas 3B Siti. Siti. sudah apa 3B Siti 3C Mela 3D Febri Maulana Ya nah ini teman-teman kalian yang pada kesempatan ini akan menerima uh, impact dari kalian semua ya. Jadi impannya dari kalian diberikan itu teman-teman kalian. Bapak mohon bantuannya, Guys. Ya. Bapak mohon bantuannya kepada siswa kelas 3 laki-laki. KKM mana? KM laki-laki Farhan. Farhan. Ya, di Sangura istri. Uang. istri. 3 pH, 3 pH, 3 pH. Oh. Untuk menyerahkan ruang uh, rekan Nanti Farhan menyerahkan sumbangan infak sodako yang uang. siap uang Jumat itu sama teman-teman ya. Istri yang bukan -teman. Oh, pada kelas 2, aja Hana, Hana 3D. Mana? Hana, mana? Hana. Nah, ini uang ini diberikan Ayah, nah. oh, iya, yang ya, mana ini? Mudah-mudahan oh, bisa iya. Gunakan untuk membeli kebutuhan sekolah kalian, bisa mengikuti huruf bulpen, dan sebagainya. Nah, jangan ini nanti yang membagikannya, rata, Pak. Ya. Yang membagikannya Dibakai ini kim? kan dari sisa untuk Dibakai. siswa. Kepada kelas 6, silahkan turun Silahkan ke depan, di bawah bisa mencerahkan. Ibu, nah. tolong oh iya, nah itu. Ini pemberian impact, ya, di ya Dulu teman Ya, silakan diberikan oh. Nah, Bapak, bapak, ya Terus, apa aku apa ngelaku apa namanya sekarang sok salih paham iya terima kasih halo salih nih ya ada mau keun nih Bapak keun nih nih ada Enggak, enggak, dia tuh, dia tuh enggak, di